Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar basic web programming. Nah untuk video ini kita akan belajar tentang text formatting. Misalnya teman-teman ingin menampilkan teks teman-teman dalam uh, huruf yang dicetak dengan lebih tebal. Atau istilah di Microsoft Word, teman-teman kenal dengan istilah bold ya, seperti itu. Atau ingin cetaknya miring, italik, seperti itu. Nah itu juga ada di tag HTML-nya kita coba untuk cetak tebal kita menggunakan tag B untuk bold kemudian ada tag I untuk italic kemudian ada tag U untuk underline Kemudian ada tag S untuk script ya tulisan di kemudian ada tag big untuk tulisan cetak lebih besar kemudian ada tag small ini nanti kita lihat perubahannya ya Jadi, kalau kita save kemudian kita jalankan maka tampil tulisannya meliana ini cetak tebal bold kristianti ini italic. kemudian suka banget dikasih underline sama nah dicoret ya misalkan ini pakai tag s pemrograman ini dicetak Big, lebih besar. Kemudian web, ini dicetak dari tag small. Kemudian ada lagi subscript dan superscript. Biasanya teman-teman mengenal tulisan kimia, misalkan H2O. Maka kalau angka 2-nya harus dituliskan ke bawah, dia harus diberi tag subscript. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Ya H2O. Nah angka 2-nya ini adalah subscribe. Kemudian kalau superscript atau subscript itu untuk kuadrat. Misalnya kita tulis X kuadrat gitu ya. Maka kita perlu menuliskan kuadratnya menggunakan script seperti ini sehingga ketika dilihat hasilnya ketika dilihat hasilnya nah, x kuadrat seperti ini jadi ada teks formatting seperti ini. kalau teman-teman lihat di website W3School, kita bisa cari special karakter, Di sini ada banyak sekali karakter yang bisa digunakan cara penggunaannya menggunakan entity ini. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan tanda ini kita gunakan di tag. Kita ini saya berikan br ya untuk memisahkan baris. Si enter 2 Kita bisa lihat hasilnya. Ada spesial karakter seperti ini. Banyak sekali spesial karakter, misalnya teman-teman pingin -teman menggunakan uh, copyright, atau register, atau trademark. Itu semua ada entity-nya, ya. Teman-teman bisa gunakan untuk lengkapnya. Teman-teman boleh cek di website Vertiv School. Terima kasih.